Nah. nih gue mau enter nih satu udah udah pada nulisnya 123 Ayo siapa tuh ayo ayo ayo ayo ayo cepet tuh udah gua kasih tanda cok nah si Haji gondrong ya guys ya lima teratai dipandang dan bet 2,5 tuh dia sambil ngasih bet Cok. lima teratai berarti lima ini ya bunga ya guys ya habis ini kita apa namanya habis ini kita ada bagi-bagi akun ya guys ya 5 teratai HP 2,5 2,5 coq jangan request request coq ini gue nyari 5 ternyatain dulu coq 3 nah, ya <laughs> yang request banyak makan anjir Cok lima teratai bagaimana kemana mana cok? Rubiahku itu bos. Oke siap kita buktikan ya guys ya. <SILENCIO> Haji Gondrong nama apa Haji Gondrong anjir. <SILENCIO> Yang gondrong apanya? Gigi atau apa ya gondrong anjir. Takar kita keluar dulu ya. Lama sawan cok. Siapa lagi di sini mau ngasih? satu dua tiga empat satu lagi aja, cerut, aduh, cerut. udah ada tadi itu dan nggak ada cok 4 tadi 4 tadi empat, apa gua salah lihat anjir, lagi sampai dapat dan siap siap siap, konsisten aja ya guys ya. sampai kapan nih gue nyari anjir? Gue dikerjain sih, haji gondrong. Oh, ini ya udah mau lima teratai. Ya. Gue dikerjain sama si haji gondrong empat cowok, empat tuh, ya empat ya, satu dua tiga empat. dikerjain gue sama si gondrong nih. Haji gondrong, ku haji gondrong anjir. Gue sakit ketawa dari kayak lu, lebih parah anjir. Gampang dicari, tapi gampang tumpah anjir. Fokus tuh matamu aja, kagak ada. undang ya, ada cuma susah doang. Ada bang cari aja terus siap-siap. Asal lu gak bete aja nunggunya. Cowo. Cari terus sos, langka, tetap putus saja Semangat ini si Bayu Ilham Pradana masih ada. Keren gua udah hilang, masih empat ya, guys ya. Ya, banget. <tuk> <tuk> udah yakin aja jalan ini sesuai pilih coba bukan salah gua coba Sal salah-salahin si haji gondrol anjir jurunya yang susah-susah tuh kalau lipang bambu anjir nah ketemu ya guys ya ketemu ya guys ya aku soh aja ingat <tuh>, cowok ini ada cowo. ada ada-ada cowok tadi bed berapa bed ini ya 2,5 ya auto 100 kah bed 2,5 Woy oh, ya, haji gondrong cepetan cowok gas Gua okay. so, tarung kan, emang parah sih kalau rungkan. Gua capek-capek nyari cow bigwin ya guys ya dari seorang macan. Oh cowai jatuh bukan cowai ini udah ketemu udah udah udahlah cowok ini salah satu speed habis gimana nih, Haji gondrong ganti request yang lain atau gimana gimana Ih, gila Cok Haji gondrong gitu loh lembel kenapa lu ngasih bednya kecil anjir kode gede kan lumayan <laughs> <laughs> emang burik aja tangan kosnya jadinya <laughs> ngalangin nih, berapa cok? Ntar targa nambah kabur terus lanjut gas terus dan bednya nggak usah naik ini masa bed segini anjir sampai subuh cok. bed segini nggak akan habis habis direct dam di awal direct di mana untung gak dua kali empat <laughs> ikut hasil enggak lah ini yang ikut gua cok. ini kan requestan dari lu Gimana cowok lanjut berapa sih? Naik bet nggak kalau pilih bos sih naik bet cuman 1000. Naik betnya berapa coy? Habisin 100 dulu apa naik bet langsung? Haji Gondrong nih coy. Ayolah dong Gondrong. Tapi di, di stop dulu apa gimana nih? Stop apa lanjut? Satu spinnya. Oh, habis dulu. Siap-siap, siap. Oke, siap, siap. oke, okay. oh, okay, naik ya, guys. Ya, sesuai. Gak apa apa cowo. jepit juga lumayan. Yang penting naik ini sekedar <tuk> hiburan aja, ya, guys. Ya, jangan ditiru nih. Yang kayak begini nih, ini cuma hiburan doang, cok. Tron, aduh. Get started, can't be guarded. Nah, I'm not wanna get retarded. Get the party started. Yeah, get the party started. yes yeah, so let me get a body. Yeah, bitch you got me fucked up. I don't know. Oh, so Sounds like we're sold out in front of the whole crowd. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody be Ini baru nggak sesat ya, guys ya nggak tidak seperti hoskit eh hoski kita tidak seperti md kita ya, guys ya <laughs> md kita sangat burik ya, guys ya kabur ah malu bebas terpadalan itu lima terata yo cari udah susah susah kalau dikecewakan gua gua tunjang dijaluk cok nambah lagi lah cok nah, itu cari aman dulu Sah sah sah. nama lah cok, Sah Mana? ini kelompoknya mana Cok Cok Cok Cok lagi Jadi gimana nih habis ini gimana nih naik bed naik bed stop apa habisin baru ini kalau bersih teratai sama bambu dan huruf 9 as ini habis ini naik bet atau gimana cowok coba lah kasih habisin 100 nya dan dia ya, kalau udah habis gimana cok nah udah gini gimana naik bet kan atau tetap di sini kah. ayah Haji Godong, enggak apa, -apa Cok. Ini habis juga nggak papa apa Jangan duluan dan, tetap stay di bed itu. Oke, siap. Cepelannya ya, guys ya. Gavret yeah. mak, jangan sesat tuh Rikai. Rikai ini buat Rudi Kayo. Hmm, Sopet mau gua si Rikai. Lai kucing yang Rikai. Sesat ya, guys ya. Ini akun terakhir, Cok. Aduh, sepertinya ruh ya. Ini gara-gara si Rika komen aja, kalau dia gak komen, "Boy, apa itu guys? Apa itu guys? Boy, apa itu guys?" Patamurika itu lihat, coy, lihat nih. Haji gondrong, coy, Haji gondrong, coy. catat ya guys ya 5 teratai 5 teratai 5 teratai catat catat catat 5 teratai cok. naik bet gak kuat itu iya betul-betul haji gondrong kirim ID gua kirim satu b ya buat haji gondrong ya guys ya buat haji gondrong satu b ya guys ya kirim ID ID ID ID ID Gak mau tahu auto pamit gue <laughs> Ayo kirim ID Ini aku udah bisa, uh, udah bisa kirim cowok Ayo kirim ID Kirim ID lah Kirim ID lah Kirim ID Gue kasih satu b ya guys ya Ini out di Eh, tak taruh, taruh, taruh. Jangan dulu, siapa yang cowok ini? Mau gue mau kopas astagfirullah gerulo. Tuh, taruh, taruh, taruh. Kita, kita kopas dulu, cowok. ini salah hey coba haji gondrong ID coba cek lagi nih salah di gondrong Haji gondrong Haji gondrong mana Haji gondrong mana Haji gondrong really berarti kalau gua bagiin paling bagiin 500 ya, guys ya sisanya ya, ya guys ya gua kantongnya dulu cowok buat modal request antar ini gua bagiin dulu buat sih ini co1b co. kan sesuai kata-kata gua coy, setengah ewan yang 500 terbaik ngantongin yang 500 gua bagiin buat ini hahaha <tik> <tik> nangis gak <tik> tuh nangis gak lumayan coy, ntar gua jadiin konten ini coy. Haji gondrong Haji gondrong lu id-nya yang bener coy, itu salah coy. itu bang id-nya salah cow nggak bisa nih Nah, nah, nah ini ada, ada ada cph ya ini ya terima kasih Denny official telah subscribe semoga punyamu panjang dan berurang bentar ya guys gua ini dulu udah gua kirim ya satu tuh. makanya kalau ngasih itu jangan pesan-pesan cowok tuh Haji gondrong tuh Haji gondrong kelas gak kelas gaji gondrong tuh requestannya cowok dapat pulmacan anjir gila terima kasih banyak pemadan tenang